serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar Leslor tentunya Baiklah persahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah kabar nih soal bunda Lesti kejora ini kabar dari hip 500 persahabat ya kita simak ada sebuah kabar soal Bunda Lesti Bunda Lesti persahabatnya ini menyampaikan sebuah kalimat Kenang masa sulit hidup di Jakarta Dede Lesti ini menyampaikan Bayangin aja Dede tidak punya pengalaman apa-apa Dede tidak pernah ke Jakarta Terus sementara Dede gak pernah ditinggal sama orang tua gitu Gak pernah pergi sendiri Dede acara sekolah aja Orang tua Dede ikut gitu persahabat ya itu penyampaian dari Bunda Lesti Kejora Mengenang masa sulit hidup di Jakarta Dan kita lihat persahabat Sebuah kalimat caption yang dituliskan Ternyata benar ya Setiap perjuangan akan selalu ada Bayaran yang setimpal Dari setiap usahanya Semoga perjuangan Dede Lesti Bisa terus diperjuangkan ya Untuk mimpi-mimpi barunya Kira-kira mimpi apa aja Yang sedang diperjuangkan wow, Masya Allah banget persahabat ya di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tidaklah si kejora berjuang dari bawah hingga sampai saat ini menjadi bintang. Masya Allah, kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan selalu menjadi inspirasi dan contoh baik untuk banyak orang. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan, banyak respon juga yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Instagram. Anda Anuskor 2703 mengatakan, salut sama ortunya yang gak pernah ngelepas bebas anak perempuannya atau sebelum nikah, kemana-mana selalu didampingi, Alhamdulillah ya bun, meja keras dan perjuangan masa itu terbayar dengan kebahagiaan yang sekarang dirasakan sukses dan bahagia selalu, masya allah ini positif juga nih untuk tanggapannya. kita lihat juga ke komentar lain dari Najla Putri mengatakan pacaran aja ayah yang ikut mulu dijagain mulu kalau nggak ayah ya abeni atau mama pastinya dong anak kesayangan anak perempuan Sumatera Wayang yang ya selalu dijaga kemanapun pergi sama sang ayah, masya allah mudah-mudahan selalu menjadi contoh. Dan menjadi inspirasi untuk kita semua Amin Dan selanjutnya juga persahabat disimak Kita hampir keunggahan dari tabloid Nova official Kembali Bunda Lesti menjadi sorotan Ada kabar soal Bunda Lesti persahabat ya Sebelumnya kita simak di kalimat Gapsen panjang yang dituliskan Sahabat Nova Seorang ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya Dalam tabloid Nova edisi 1779 ada cerita Lesti Kejora dan suaminya, Rizky Bilar, yang mengungkap kronologi beli kereta dorong merek Dior seharga ratusan juta rupiah. Tak hanya kereta dorong, Lesti juga membeli barang-barang bermerek lainnya sampai kena teguh Rizky. Apa alasan Rizky Bilar menegur perilaku Lesti itu? Coba kita simak di postingan ini persahabat ya, beli barang branded untuk BWL. Sampai ditegur Papa Bilar Wow, kalau disimak sih persahabatnya ya Bunda Lesti Ini pernah menyampaikan juga sebuah kalimat Kalau untuk anak dan tentunya duitnya memang ada Tentunya nggak salah dong Kata Bunda Lesti Kejora membahagiakan anak Pokoknya semua yang kerja juga Untuk anak, kata Bunda Lesti Ini sih luar biasa banget Seorang Lesti Kejora Berfikirnya tentunya memang luas banget Masya Allah memang patut dibanggakan Semoga selalu banyak dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mensupport mencintai idola kita ini Untuk berikutnya juga persahabat dari sebuah mungkin spesial Ini memang semalam persahabat ya ketika live instagram Dari akun Dionysius Don Persahabat ya masya Allah ini salah satu tim Leslar Entertainment Yang melakukan live instagram dan pastinya, ada keromantisan kegiutan dari idola kita, Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan kita lihat persahabat Untuk live semalam, dari kadion ini tembus di angka seribu Wow, luar biasa banget persahabat ya Nggak dikenal aja, tentunya penonton live instagramnya sudah mencapai di angka seribu Karena ada Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan ada ucapan selama di postingan ini Selamat ya Kak Dionysius Don, tembus 1000. Thank you, udah kasih Leslar lovers vitamin yang segar. Masya Allah banyak ya. Kalau mau dapat vitamin terus kalian harus follow akun Instagram Kak Dioni yang selalu memberikan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua. Dan berikutnya juga persahabat kita lihat ke momen yang sangat luar biasa, membanggakan, membahagiakan. Tentunya para warga Kaundal Haasal banget dengan bodi Bunda Lesti Persahabat ya Masya Allah <tuh> Ini sih luar biasa kesenangan kita semakin hari Semakin terlihat sangat cantik oh, Untuk aura-aura positif Selalu bersinar Di raut wajahnya Bunda Lesti kejuran. Kita tentunya makin bangga Makin bahagia sekali Menjadi bagian Lesta Love Force Dan mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar tentu kita juga masih menunggu kejutan lain di siang hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate yang terhangat berikutnya bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut selagi berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh